baik assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam jumpa kembali kepada penggemar youtube dan kebetulan gisa Una channel kali ini kami telah tiba di bandara dan sementara masuk untuk menunggu dapur antrian ya dan alhamdulillah 2 tahun lebih baru bisa kembali untuk dapat berkumpul dengan keluarga dan sebentar eh, ada eh, keluarga yang sejak siang tadi datang dari bandara Dan menunggu kami tiba untuk menuju ke kalam Kita nunggu bareng Baiklah inilah videonya mudah- menambahkan Dibalik dari kisah cerita perjalanan mudik ini Ada saja beberapa informasi-informasi yang bisa sangat bermanfaat mengenai proses perjalanannya dan silaturahmi ataukah berkeminya kita dengan kawan-kawan yang sesama penumpang dengan perbedaan-perbedaan tapi tetap satu tujuan walaupun uh, tempatnya yang berbeda oke okay, demikian jangan lupa ya like and share serta subscribe sampai Gimana, Dingo? Gimana, Mas? Alas, alas. Lagi tahu, lagi tahu. eh, sedikit, sedikit, sedikit. lagi, lagi tahu. Asik, videonya di don, semuanya nah Nah. eh, Ayo. eh, eh, eh, sini, eh, eh, eh, eh, eh, Oh. Masih ada. Woi. Di atas iya. Oh. Oh. Oh. Oke, okay, ini ponakan sekaligus ipar. Udah lama dari tadi menunggu kita di sini saudara kita Ah. naik. sini. Ini sebenarnya Oke, okay, assalamualaikum Guys, selamat malam. Akhirnya kita perjalanan Bandara. Bandara Solo hari ini ya. Sultan akan pergi ke dan kita mulai keluar. Kita oleh saudara. Ini saudara. Tiba tapi dia pura-pura saya. Sing ngomong gitu-gitu. Sing kagak ngerti itu itu benar di dari bandara sudah lama maaf tangan kiri